serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Memberikan kabar baik, kabar bahagia terbaru seputar idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Billar tentunya Baiklah para sahabat, untuk mengawali kabar terbaru di siang hari ini Ada info spesial penting di para sahabat ya, Untuk kita semua warga Konoha Karena di channel youtube Leslar Entertainment Sudah di terbaru Bunda Lesti solawatin BBL biar jadi anak soleh. Wow, Allah banget persahabat ya. Bunda Lesti lagi sholawatin BBL nih. Yang belum mampir, silahkan mampir ke channel Youtube Leslar Entertainment. Karena vlog ini membuat kita semakin bahagia dan bangga kepada idola kita. Mudah-mudahan BBL menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang cerdas, dan selalu membanggakan kedua orang tuanya. Amin. Info ini juga kita dapatkan dari akun Leslar underscore sick, persahabat, ya ada kalimat caption juga yang dituliskan. Yuk, atau nonton, demi nangis dari awal sampai akhir merinding banget tuh, persahabat, ya, yuk cus nonton, karena tentunya yang melihat vlog ini pasti nangis dan merinding banget ya, mendengar lantunan selawat dari Bunda Lesti Kejora. Berikutnya, ada sebuah kabar juga spesial untuk kita semua persahabat ya Selain dari Kak Zenzi yang tentunya jengukin BBL hari ini Ternyata ada Kak Kira Rafari juga Wah, wow, Masya Allah banget persahabat ya Kak Kira mengunggah sebuah postingan nih bersama BBL Persahabat ya, perhatikan ekspresi dari BBL yang begitu panjang hmm marah kepada uaknya persahabat ya tentu kekiran afari masya allah dan ada sebuah kalimat juga di postingan ini pamit ya dl si kejar pinjam abang dua hari aduh abang el mau dipinjam dua hari katanya itu masya allah banget ya saking gemas dan sangat lucunya bbl banyak orang-orang yang ingin sekali menggendong dan ciup postingan persahabat diunggah kembali postingan ini pun oleh akun selang skorsing di sini juga tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari para sahabat Ya ini dari akun instagram AulufiFamily24 mengatakan di kolom komentar Masya Allah Susah kalau udah ada darah Arabnya mah aura gantengnya kelihatan Masya Allah muka Bang El masih kecil aja Udah berkarisma manis banget jadi gak bosen liatnya apalagi garis muka dia cowok banget Masya Allah anugerah banget ya Bang Karena kebanyakan anak bayi cowok Mukanya pada kayak cewek Tapi abangnya cowok banget Apalagi posul tubuhnya Masya Allah banget Katanya tuh Wow luar biasa ya BBL memang lucu Pengen nyubit Pastinya persahabat Ya orang-orang yang melihatnya Mudah-mudahan doa juga semakin banyak Dari orang-orang baik Yang tulus mencintai ide Kesayangan kita Selanjutnya, para sahabat kita mampir ke unggahan Siti Wiryani. Perhatikan di unggahan ini mengunggah sebuah postingan foto tentunya bersama Leslie Kejura dan Kak Renzi. Ini foto terbaru, para sahabat ya. Wow, bunda Leslie Jiora semakin cantik tentunya semakin membuat kita bahagia sekali dan kita lihat juga ke unggahan berikutnya ternyata persahabat di rumah Leslar siang hari ini ada Kak Faula persahabatnya selain Kak Zenzi dan Kirana Fari ada Kak Faula juga yang ikut bersilaturahmi untuk jengukin Baby L. aduh makin seru banget ya di rumah Leslar selalu kedatangan tamu-tamu spesial apalagi tamu-tamu spesial ini adalah orang-orang hebat dan orang-orang baik Mudah-mudahan berkah barokah dan semoga apapun yang dilakukan diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran Berikutnya juga perhatikan persahabat ada sebuah unggar spesial Ini momen ketika BBL diurut persahabat ya atau dipijit tuh Punggungnya Masya Allah Bakat-bakat <gifat> bikin Tap-tapanya udah kelihatan Lesti kejorak kata Bang Zinzi, ya Ini diugahan di igas pribadinya Bang Zinzi Ini sih gemoy banget Kesayangannya Onti-Onti Dan warga Konoha pastinya Aduh, lucu Mudah-mudahan sehat selalu Dan kita juga mendapatkan kebahagiaan Setiap harinya dari idola kesayangan kita Jangan kemana-mana tetap stay tune terus channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhanya selanjutnya. Ini dulu informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku takkan